brother ancestor kali ini ngiseng akan bongkar power bank. ini sepertinya power bank bajakan ya padahal waktu saya beli ini lumayan mahal harganya tapi secara size ukuran besar sekali ini sudah uh, rusak ya pertama sih dia kayak ngedrop gitu di, casenya, di chargernya itu lama tapi pas dipakainya itu sangat singkat sekali harusnya kan secara itu ya 16000 mAh kan harusnya bisa bertahan lebih lama lagi oke saya akan coba bongkar apa sih isinya apakah isinya sesuai dengan uh, yang diharapkan ya artinya bayangan saya sih ini isinya baterai semua dengan mesin tapi nggak tahu nih kita cungkit saja pakai obeng apakah benar baterainya besar iya seperti ini oke wah besar sekali nih ya terlihatnya sih ini besar tapi kita akan lebih kupas tuntas lebih dalam lagi ya kita akan copot bagian uh, yang dibungkus plastik biru itu bagian baterai uh, sebelum kita kupas kita buka dulu mesinnya kita pisahkan dulu dari casingnya biar kita lebih mudah untuk mengetahuinya Hai ini sih mereknya ya biasalah merek-merek lokal tentunya Made in itu yang itu negara-negara seperti itulah buat-buat Pemberbuat kawe-kawe yang canggih-canggih gitu, saya penasaran ini apa ya isinya selain baterai lempengan baterai. Oke, ini udah kok pecah gini ya? Oh ya, ini kan cembung gitu ya, semenjak dipakai cembung baterainya, kayak yang hamil gitu, tekan kupas. apa ini selain baterai nah ini dia kita sudah lihat penampakannya ternyata sebelahnya lagi ini bukan baterai ya ini adalah batu tanpa baterai hanya batu secara sih ini baterainya 2 biji ya 2 Dua lempengan kayak baterai-baterai Nokia, tapi ini sebelahnya yang bikin berat. Ternyata ini, ini berat juga. Ini, ini di, dikemas dengan rapi dan dipotong juga rapi. Tapi ini bukan baterai ya, ini hanya batu, lempengan batu, dan ini... Wah, ini ini keramik, bro. Ini keramik marmer. Nah, marmer ini. Ailah, ada aja. Nih, marmer nih. nih. Nih, nih, nih. Berat ini. Wah, ini yang bikin berat. Tak kira nah ini. Tak kira ini baterai semua. Ya maksudnya baterai penuh gitu. Sisanya mesin ternyata itu yang bikin berat adalah keramik marmer mantul mantul-mantul. Dasar dasar marketing yang sangat <laughs> dan ini hanya seperti ini baterainya. Kecil-kecil kayak BL5C ya kalau di Nokia Nokia dulu itu BL5C ini. Dua lempeng aja. Dan ini pun udah cembung semua. Ini yang bikin yang dinamakan udah ngedrop gitu ya. Waduh, seperti ini ternyata penampakannya. Aku sudah curiga, ya. Beginilah kalau kita beli barang-barang yang ya susah untuk kita ketahui karena ada di dalam, ya, terbungkus oleh casing warna hitam lagi. Kalau transparansi ketahuan, ya begitulah. Begini, itu saja yang bisa saya bagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Hati-hati. Untuk beli online-online ataupun beli elektronik secara offline juga Harusnya sih kita lebih utamakan carilah label ataupun nama Yang sudah memiliki branding Sehingga mereka akan mengutamakan kualitas dan harga Seperti itu Ini saya tabok-tabok juga pakai batu Yang ada malah batunya yang kalah Oke itu saja terima kasih Sampai jumpa See you next time dalam video ngiseng selanjutnya. Tabok terus. Oh, spicy meat. <laughs> yeah, boy. <laughs>